Ringkasan Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 8: Memerangi Kebatilan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, menegakkan salat dan membayar zakat." Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku kecuali ada alasan yang hak menurut Islam, bagiku untuk memerangi mereka, dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, status hadis dan takrijnya sahih. Hadis Riwayat al Bukhari nomor 25, Muslim, nomor 22, catatan. Hadis ini secara praktis dialami zaman kehalifahan Abu Bakar as-Siddiq, sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka termasuk diantaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab menegurnya seraya berkata, Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan La ilaha illallah sedangkan Rasulullah telah bersabda, Aku diperintahkan. Seperti hadis di atas, maka berkatalah Abu Bakar, sesungguhnya zakat adalah haknya harta, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka.